Hello guys, konten kali ini kita akan melihat suasana malam hari Dimana ini pukul 12 lewat sekian-sekian Saya akan membendari pipa rawa saya Oke, okay. kita lanjut saksikan terus ya guys Saya akan menyebur di rawa ini guys saya tidak akan saya tidak saya, saya tidak takut sama sekali dengan hantu tapi yang saya takutkan ialah binatang-binatang di dalam rawak ini guys guys atau besti besti aja besti oke okay, kita lanjut besti bagi kalian yang sedang asyik menonton video ini besti tolong sebarkan ke nyokap bokap kalian atau ke kakek kalian nenek kalian untuk bantu support saya guys di like di komen dan di share video ini sebanyak mungkin saya ucapkan terima kasih ya besti nampak gelap sekali besti saya hanya menggunakan senter HP saya besti kalau HP ini nyebur dan mati dan saya juga uh, tidak tahu lah besti bagaimana besti uh, intinya saya lagi mencari pipa saya Besti, yang nah, ada pelampung ininya, pelampungnya warna merah, Besti. Tapi enggak kelihatan, Besti. kalau bantu saya, Besti. Coba Besti bantu saya, Besti. dalam dibentuk- dibantu dibantu dibantu, Besti. Dan yang terjadi saya tidak menemukannya, Besti. Oh, saya menemukan yang ini malah, Besti. Ah. Itu. Apa, Besti? saya lupa besti namanya apa besti Terjub, kecubur atau ah ah saya lupa dia lagi bertelur besti warnanya pink besti ukurannya cukup lumayan besar besti pasti jenis kelamin betina ini besti nah kita lanjut besti siapa yang tahu silahkan komen di bawah besti oke besti saya masih mencari pipa saya besti pipa saya yang mana besti ya saya cari, saya cari, saya cari, saya cari, saya terus Besti hmm, hmm. Ini kedalamannya cukup dalam ya Besti ya Di malam hari yang sangat sunyi dan sepi Hanya rembulan yang menemani Uh, Besti saya bagus sekali Besti Setelah beberapa menit waktu itu berlalu Besti Saya memutuskan untuk pulang Besti bukan saya menyerah tetapi saya goyang-goyang saya tahu airnya itu nanti pas saya di ya, mesinnya dia akan mengalir dengan jernih dan oh, air awal tidak jernih bestie. Nah, oleh sebab itu mari kita balik ke rumah bestie. ya oke okay, thank you bestie saya coba alhamdulillah besti hidup bestie alhamdulillah airnya mengalir dengan cepat besti Nah, sebelum itu saya lupa untuk memvideokan dengan proses saya menghidupkan menggunakan mesin ini bestie ya. dan saya cepat sekali pis overnya nya nah, thank you thank you thank you. Eh, terima kasih bestie ya dan kenapa alasan saya untuk menghidupkan mesin ini lagi eh Alasan saya memang ini saya perlukan karena tempat ini kurang tempat ini susah air pasti berhubung air rampungan hujan saya mau habis pasti tapi baik saya memakai air hujan lebih baik pasti karena pakai air ini kritis sekali pasti dan nampaknya saya menemukan sesuatu di belakang punggung saya pasti itu apa pasti Oke, okay bestie, dan saya membasuh pakaian saya. Dan, terima kasih telah menonton video ini. Dadah, bestiku.